nafsu ini terbagi dua ada nafsu yang mendorong terang-terangan kepada dosa-dosa kejahatan-kejahatan dan kemungkaran-kemungkaran ini nafsunya orang awam ketika memerintahkan membisikan kepada dosa kepada kemungkaran terang-benderang isi bisikannya itu ada yang kedua bisikan dari nafsu ini casingnya bagus Casingnya, nyuruh salat, nyuruh ngaji, tetapi dibelokan hatinya tidak ikhlas kepada siapa ini orang-orang yang sudah mulai belajar ibadah mau ngaji maka nafsu kita mendorongnya bukan kepada kemaksiatan kepada kebaikan tapi hatinya ditipu Solat-solat biar disebut orang soleh kata orang lain tuh ngaji biar disebut orang soleha sama orang lain nanti nginjem uang jadi gampang siapa tuh yang membisikkan nafsu ikhlas apa enggak enggak Nafsu itu seperti itu. Wahaldun nafsi, pilma, siati, zohirun, jaliyun, dorongan nafsu kepada dosa itu terang benderang datang kepada yang awam. Wahalduha fitoati sirun hoviyun. Akan tetapi, dorongan nafsu memerintahkan kepada ketaatan, tapi hatinya tidak ada keikhlasan. Itu bersifat tidak jelas. Samar-samar Sampai orang yang bersangkutan Tidak merasa bahwa itu dorongan dari nafsunya Seolah-olah itu dorongan kebaikan-kebaikan Ketaatan-ketaatan Padahal itu dorongan dari nafsu Tapi hatinya sudah dirusak Dorong kepada ketaatan Dorong kepada ketaatan Tapi hatinya supaya dipandang oleh orang lain Alias terkena penyakit apa? Ria Didorong amal tapi hatinya ditumbuhkan penyakit ria. Itu dorongan ketaatan atau ibadah dari nafsu.